Hai Sobat Roma21, welcome back with me again dengan Nara Nah kali ini ada yang beda, karena akan ada segmen baru, kita masuk di segmen lunch break Apa sih lunch break? Tapi tentunya kita akan selalu bersama dengan Bro Daye. Bro Brodeye yeah. apa kabar? Sehat, sehat, sehat. salam properti salam Tema baru nih? Tema baru dong, lunch break. Kita santai-santai ya, bincang-bincang, tapi terkait dengan property agent nih bro. Oh, Karena. property agent tuh kalau di Amerika namanya realtor. Realtor, wah <laughs> bahasa baru ya. Realtor. Realtor, realtor iya. kalau broker kan kesannya macam-macam cara. Banyak ya, barang. barangnya bisa apa aja ya. Kalau spesifik untuk... Property, real, estate, real estate, itu namanya realtor. estate, real estate, real estate, real estate, apa estate, real estate, real estate, real estate, real estate, Ya, estate, real estate, real estate, real Karena sekarang kan kalau mau beli rumah, mau beli apartemen atau beli apapun, kita tuh kalau sekarang lihat iklan gitu ya, atau di real estate, real estate, broker estate, real estate, real bisa dibilang profesional enggak si Atau itu sebuah pekerjaan yang memang oke okay lah gitu, khususnya di Indonesia nih bro. Iya, iya. Aku ini ada catatan ya, nih. coba aku Waduh. contek gitu. Break lunch tapi ada catatan loh. So, nah, catatan. ini kita <laughs> sebenarnya tahun dua nih catatan saya. Oke, okay, gimana tuh bro? dua itu di Indonesia berdiri namanya asosiasi Aribi. Asosiasi Real Estate Broker Indonesia. Aribi. Ah itu digagas broker. oleh para developer. Hmm. Hmm, okay. Ya kan. Nah, sebelum ada asosiasi real estate broker ini, profesi broker properti atau realtor tadi realtor. itu kebanyakan adalah individu-individu. Oke, okay, dia dulu kan dikenal ada kan, namanya calo. Hmm. Ada mau transaksi properti ya, tiba-tiba banyak orang rupung kita. Ya, ya kan. Nah ya. itu nggak ada rule-nya itu. Nggak hmm, ada rulnya. Ya kan kemudian para developer yang ngelihat. Uh, praktek di luar itu, ini sebenarnya profesi yang bisa dibangun. Hmm. Dibikinlah asosiasi real estate broker, broker Indonesia, Indonesia. REBI, hmm. Nah, habis itu, pebisnis pe di Indonesia menggandeng brand-brand global. Hmm. Nah, ini di sini aku lihat ada era Indonesia, oh, era. Okay. Kan? Udah diketahui, yeah, well nah, ya. Waktu itu lama kali, oke. Okay. Hmm. Kemudian ada Century 21, oke. Okay, Well-known, ya. Yes. Nah, ini hmm. juga dimiliki oleh para developer. Kemudian hmm. ada Ray terus itu tahun 1997. Hmm. Nah, eh, yang menarik adalah setelah global brand ini, dia biasanya model bisnisnya dia franchise, oh, oke. Okay. Franchise, franchise ya. dia jual-jual tapi broker itu sebenarnya spesifiknya adalah untuk properti secondary oke okay, yeah, yeah, ya sekunder. karena kalau developer jual properti kan dia punya marketing yes, sendiri kan punya market. nah di segmen secondary lah ini para broker ini masuk hmm. yang menarik adalah setelah 10 tahun REB berdiri hmm. ya masuknya itu franchise-franchise itu mulai muncul Local franchise. local franchise, brand lokal, Hmm, ya, karena tadi kan global ya, nah yang ya. lucu kalau yang global ini ngomong franchise, mm -mm, kalau yang, yang lokal yang dulu juga mungkin mereka adalah pemain di di, di global oh, franchise, di global. dia bikin lokal brand, mm -hmm. itu dia tidak bicara sebagai franchise, mm -hmm. tapi dia bicaranya partnership, partnership, ya. oh, okay. partnership, oke, partnership, oh. partnership, uh, pemilik brand ini adalah dia setiap kantor yang buka dia ada share share modal gitu oh, okay. ya, supaya ingin membantu profesi hmm. ya kan nah itu namanya kalau di, di, di kita namanya kita analisa kita adalah namanya uh, partnership, model, partnership model tidak melulu franchise okay. kalau franchise okay. tadi si franchisornya sang si franchisinya tidak ada kom kom Uh, dia perusahaan yang berdiri sendiri. Berdiri Tapi sendiri kalau ya? yang lokal brand ini rata-rata sudah mulai dia juga juga punya saham di perusahaan hmm. yang membeli brandnya dia gitu. Okay. Nah nanti akan lompat namanya properti teknologi. Oke. Jadi ini kalau kalau saya boleh uh, lihat itu uh, dulu namanya tradisional independent hmm. broker. sampai sekarang profesi ini masih ada, masih ada. orang yang, orang yang mengklaim dirinya sebagai, sebagai agen properti ya, ya hmm. kan? nah Kemudian ada franchise, kantor-kantor berfranchise, ada, ada local juga. brand, hmm. ya kan. Nanti ada prop Nah ini yang paling canggihnya nih, prop tech. Prop gitu ya. ya. Depannya akan seperti itu. Uh, ya. By regulasi desainnya adalah bahwa profesi ini uh, di peraturan perdagangan itu badan usaha. Oh, memiliki badan tidak bisa individual, sebenarnya tidak bisa individual. Ya, jadi ya benarnya nanti yang independen, yang orang-orang individu ini akan? harusnya bernaung di uh, satu kantor. Hmm. Ya kan kantor ini tentu akan di manage oleh pemilik kantor kan, mm -hmm. yang suka kadang istilah namanya owner atau principal. Owner atau principal. Nah regulasi iya. kita mengendaki setiap kantor property agent itu harus untuk bisa menjamin uh, standar layanan, mm -hmm. dia harus punya dua tenaga ahli oh, minimal, minimal dua tenaga ahli dua tenaga ahli, nah, dua tenaga ahli ini sertifikat profesi sebagai real agent. estate agent real estate yang ya, di, di license oleh badan nasional uh, sertifikasi profesi yang hmm. layaknya profesi profesi, profesi yang lainnya ya punya license nya ya, ya minimal dua ya. orang ya oke okay. uh, jadi sekarang adalah eranya properti teknologi gitu. di Indonesia sendiri berarti memang sudah Masuk ke era protek ini, baru-baru ya. ini ya mungkin. Atau lima tahun tahunan. Lima tahun belakangan. Kalau catatan ya? saya ini adalah hmm. lima ta, uh, 92 itu ada global brand masuk hmm. ya sepuluh tahun gitu sampai berarti 10 tahun kan 2012 ribu dua ya uh, menjelang dua ribu ya sembilan dua dua ribu dua kan. Nah, gitu mulai muncul lokal lokal brand. Lokal brand. Lokal lokal brand kemudian. Uh, Uh, 2018, 2018 sampai 2020 ya 10 tahun berikutnya mulai hmm. muncul properti-properti teknologi yang mereka lebih menjalankan bisnis model basisnya adalah digital marketing. Digital marketing. Mungkin ini ya bedanya dengan si uh, apa ya. traditional traditional tadi. Apa sih Prof Neh uh, ini sebenarnya? Nah, bro? kalau yang lama bentuknya. kan biasanya dia kuat di database hmm. pakai spanduk gitu kan. Kalau hmm. sekarang kan kita itu penduduk Indonesia itu kalau sensus 2020 itu hampir hmm. 60% itu kan sudah milenial dan genset kan? Yes, sudah high-tech semua nah, ya. Jadi ya dia harus teknologi, Technology. makanya profesi ini juga kalau mau bertahan Diikutiin, maju ya harus. dia beralih ke situ, kalau saya candaan saya mm -mm nggak ada nanti orang itu nyari properti itu naik mobil naik motor cari -cari keliling langsung. perumahan nyari spanduk ditempel <laughs> itu nggak ada itu Udah nggak ada lagi ya? itu jadul banget gitu loh oh, tapi itu masih dilakukan di beberapa saat ini masih kita lihat cara caranya ya, yang yang dengan gitu foto loh. nama terpampang nyata itu ya tapi ya. mungkin eranya nanti akan bergeser akan bergeser lebih ke, sana, ke digital ya ke digitalize gitu sesuai dengannya hmm. saat inilah kebutuhan ya, ya, ya, ya. people saat ini ha. ya bro yang ya. yang menarik sekarang profesi ini tidaknya hmm Uh, apa uh, secondary tapi hmm. juga mulai uh, primary, market. primary market, para hmm. developer juga mulai mempercayakan kepada para agent tentu para agent yang dikenal yang ada badan usahanya, hmm. ada tenaga marketingnya, punya standar layanan itu mulai dipercaya untuk juga menangani penjualan-penjualan ya. di primary, primary market, market. sekarang untuk primary juga jadi ya. semakin besar marketnya gitu ya Nah, Proptech ini banyak orang masih bingung hmm, apa tuh nah, hmm. sebenarnya kalau kita bikin metrik ya metrik ada kalau yang agent yang yang normal tadi ya, itu tradisional tadi lah ya, ya dia sebenarnya uh, menjual hmm. ya kan tapi dia mungkin juga mulai pakai teknologi tapi dia bukan Proptech tapi ya. hanya menggunakan website. Oh website. Website, website. beda saja itu bukan ya, Karena ya? dia nggak <coughs> mau diklaim ketinggalan zaman, dia tetap punya website. website. Tapi sebenarnya dia belum protek karena Apa websitenya sekedar. Realnya? Tapi dia tetap menjalankan modalnya masih tempel pandu. Ya, masih ada ini. tradisionalnya. Kalau nah, protek real, protect itu gimana? Protek dia totally dia korporasi. Hmm korporasi ya agentnya itu sebenarnya korporasinya agentnya. bukan individual individualnya dia customer sentris bukan hmm. agent sentris hmm. gitu loh ya kan Nah sekarang tapi ini kan masih bertransform yes. ya jadi ada real estate agent ada namanya portal properti portal properti ya dia bukan protek hmm. jadi kan ada rumah.com yes. Rumah 123, yes, dua ya yes, kan. Yes, yes. Nah ini namanya portal properti, portal, portal property. listing portal. Ya. mau yes. tadi yang tradisional, mau yang lokal, lokal brand, ya. mau global brand, nah, dia taruh propertinya, taruh propertinya di, di, listing di listing portal. Kalau proptek dia punya platform sendiri, gitu. Loh. Punya platform sendiri. Ya. Nah. Yes. nah sebenarnya nanti bedanya adalah bahwa Nanti dia kalau yang proptech ini dia juga lead generator. Lead generator. Jadi dia dengan te platform teknologi dia bisa grab grab apa namanya? buyer. Bayar. Buyer. inilah yang diproses oleh para marketing daripada perusahaan properti teknologi tadi hmm. gitu. Beda. Jadi trennya ke sana, trennya ke sana. Di itu ada lihat di beberapa negara itu banyak yang sukses adalah yang hmm. dia sudah Uh, masuk ke real estate agent, tapi basisnya adalah uh, teknologi dan dia corporate approach. Corporate approach, corporate ya. Corporate approach, approach. ya untuk properti. Nah, di Indonesia ya. udah ada beberapa yang, yang yang masuk gitu. Sudah nah. ada beberapa yang masuk ya. Nah, penyukaran. tapi kalau listing portal tadi mm -hmm. itu kan sekarang kan banyak isu Digital itu. Digital platform itu lah ya, ya. Kayak nah. kayak sedian lapak kan. Nah yeah. dia harus satu filter berapa sih yang... bukan filter itu yang register kan harusnya kan di varifat ini ini agent bener nggak tapi prakteknya kan tidak semuanya bisa masuk ya tidak ya? di filter yeah. ya kan ada banyak isu kemarin tiba-tiba ada orang protes propertinya diiklankan oh <laughs> padahal dia nggak masuk uh, harusnya kan kali kan tanya profesi kan profesi hmm. ini kan sebenarnya di harus ada, harus ada sertifikasi ada macam-macam ada ada asosiasinya, ya. ada asosiasinya ada ininya jadi kita lagi banyak-banyak ke sana, jadi ada juga yang listing portal-listing portal ini sering mendapatkan komplain karena dia kadang-kadang yang meregister itu tidak di-filter lagi, ya itu Siapa aja bisa, bisa, gitu ya, Andrew, bahkan ya? mau siapa aja bu, termasuk yang tradisional tadi. Gitu. Bedanya nanti dengan protek, tentunya yang bisa adalah yang punya license, ya, gitu ya. ya kalau ya? Proptech itu ya memang dia korporasi, ya. Korporasinya ya. Korporasinya dan, ya. dan dia punya marketing eksekutif atau uh, istilahnya itu uh, broker certified, ya mm -hmm. real estate agent yang certified, ya. Ya sebenarnya konsepnya ada yang kayak di law lawyer gitu loh, mm -hmm. ya ada yang uh, apa certified mm -hmm. ya, sebagai advokat, dia punya asisten-asisten. Ya kayak gitu-gitu, karena ini prosesnya seperti itu. Jadi uh, profesi ini di Indonesia memang masih baru. Baru ya. Expected nanti akan uh, berkembang lebih bagus, lebih bagus. Dan tentunya gitu. secara opportunity-nya lebih bagus uh, lagi. Lebih ya? bagus. Sekarang uh. lagi berproses, sekarang ada pertarungan uh -huh. dari tradisional broker, uh, uh. franchise model, partnership. Kita partnership. akan tertangkap ke properti teknologi lah. Para properti teknologi ini pun juga lagi mencari model. Yang cocok ada yang spesialisasi sewa, oh. ada kan? Kita lihat travelio, itu properti yes. teknologi. Untuk sewa, oh saya, Sewa. saya, teknologi, saya, saya, saya, saya, saya, saya, kan, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, dia korporasi. Kita kan gak ngelihat agennya siapa Siapa ya, siapa di balik itu? nggak ada nah, nama yang bisa kita hubungin nah, orang gitu Nanti ya. ada beberapa, tapi nanti kita di sesi berikutnya oh, Oke, okay, bikin penasaran Nah, Roma 21 ya. nanti transform ke yes. properti teknologi. Nah, ini you dia. Ya. <laughs> Jadi Roma 21 will be the properti. Prop ya. prop Jadi pasti akan selalu kita perusahaan korporasi, kita customer sentris. Tidak agent sentris. Tidak agent sentris tapi, centris. tapi Customer service, customer handrakes. Handrakes. Customernya siapa? Pemilik properti maupun pembeli properti, kita prioritikan ke mereka. Saya lebih baik memprioritaskan mereka daripada izin saya. Hmm. Gitu. Biasa, nah, karena ya. kita ngomongnya korporasi. Korporasi. Balik lagi nih Roma 21 akan jadi Proptech ya. Tapi memang masih akan menuju ke sana ya, Bro ya. Start Sekarang, tahun saat, ini kita udah mulai. ini. Udah jadi mulai. Roma 21 untuk sebagai leader Proptech ya. Nanti ya. Ya, lokal ya. Proptech pertama kali. Lokal Proptech <laughs> pertama kali. Jadi, karena yang Proptech yang lahirnya rata-rata memang kembali kayak mengulang ke, mengulang secara lagi. Balik-baliknya bro, ke broker masuk itu kan global brand. Yes. Karena Proptech yang masuk di Indonesia ada beberapa ya. Global brand juga. Global brand juga. Nah kita lokal brand yang yang meng... mencoba, mencoba untuk exist Ex. <laughs> Yes benar -benar. Exist di dunia uh, digital property. Digital agent. Property, ya. Oke. Okay. Jadi itu Rumara. Ya ini yang lunch break yang luar biasa ya tentang property agent atau realtor tadi ya. Yeah. Nah jadi jangan lupa untuk tetap stay tune di YouTube channel Roma 21. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe nyalakan notifikasinya. notifikasinya thank you bro day ya untuk sesi kliknya yeah. salam, salam properti